halo semuanya kembali lagi di tokoh utama channel untuk mendukung perkembangan channel ini yuk klik tombol like dan subscribe John Winston Lennon atau yang kita kenal sebagai John Lennon merupakan salah satu musisi legendaris dunia dia terkenal sebagai anggota dan pendiri grup musik The Beatles bersama Paul McCartney George Harrison dan Ringo Starr John mengawali karir bersama The Beatles pada tahun 1960 Bersama grup band ini, beberapa album berhasil dirilis, diantaranya adalah "Please Please Me" pada tahun 1963, "With the Beatles" di tahun yang sama, "A Hard Day's Night" tahun 1994, dan lainnya. Setelah bubarnya "The Beatles" pada tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solonya. Dalam periode tahun 1970-1975, John menjalani karir solo dengan merilis beberapa album. Salah satu yang populer hingga saat ini adalah lagu dengan judul Imagine dan Give Peace a Chance, lagu yang kemudian menjadi anthem perdamaian dunia. John menggunakan kepopulerannya untuk kegiatan sebagai aktivis perdamaian. Kemunculan John Lennon di panggung musik dunia dan aktivisme selalu menjadi perbincangan banyak pihak musik menjadi medium yang tepat dalam menyuarakan pemikiran dan pemahamannya. Hal ini semakin jelas terlihat dari karya-karyanya yang politis semenjak bubarnya The Beatles. Popularitas menjadi senjata utama untuk menyerukan perdamaian pada penjuru dunia dan mengutuk banyak hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hal yang perlu diteladani dari John Lennon adalah jiwa pemberontak dan keberaniannya, Mungkin hal ini karena latar belakangnya yang berasal dari kelas pekerja di Inggris. Menurut beberapa media, awal keberanian John Lennon bersuara di bidang politik sekitar tahun 1968, saat lagu Revolver dirilis, lagu ini menurut John menyatakan posisi The Beatles mengenai revolusi, juga tentang Perang Vietnam. Saat diwawancara majalah Playboy di tahun 1980, dia menceritakan bahwa Brian Epstein, Manier The Beatles, bertahun-tahun melarang The Beatles untuk membicarakan Perang Vietnam. Namun, John Lennon tetap menulis lirik tentang politik yang dituang dalam lagu Revolusion. Dari lagu tersebut, kita dapat mempelajari bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak perlu menggunakan kekerasan. John Lennon memberontak dengan suatu alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Album Imagine adalah lagu bagi gerakan cinta damai yang mengajak kepada semua orang untuk hidup dengan rukun, hidup akan lebih indah jika ada sebuah kedamaian. John Lennon sempat diancam untuk dideportasi oleh pemerintah Amerika Serikat... karena aktivitas John Lennon sebagai aktivis perdamaian dunia yang menentang perang Vietnam. Namun, John tidak peduli akan hal itu, dia sempat berkata... ...jika ada satu orang yang bermimpi, maka tetaplah menjadi mimpi. Tapi jika ada dua orang yang memiliki mimpi yang sama, itulah realitas. Yaitu mimpi tentang cinta perdamaian dan tidak ada peperangan. John Lennon begitu serius mengajak pengikutnya untuk mencintai perdamaian dunia. Dia selalu membayangkan kehidupan yang penuh cinta damai, kehidupan tanpa peperangan, kehidupan tanpa kekerasan, dan kehidupan bahagia. Aksi John Lennon tidak hanya di Amerika Serikat saja, pada tahun 1965 John juga melakukan protes terhadap pemerintah Inggris yang ikut terlibat dalam peperangan. Salah satu bentuk protes John Lennon terhadap pemerintah Inggris adalah dengan mengembalikan medali yang pernah diberikan Ratu Elizabeth kepadanya dengan penghargaan Member of British Empire pada tanggal 26 Oktober di Istana Buckingham. Hal ini dilakukan John berdasarkan ketidakpuasannya terhadap pemerintah Inggris yang ikut serta dalam perang di Nigeria. Di Amerika Serikat, John Lennon menciptakan lagu yang bertemakan perdamaian dunia untuk menciptakan efek pada dunia, agar perdamaian menjadi membudaya. Album yang berhasil diciptakan John Lennon dan dirilis pada tahun 1972 adalah album Some Times in New York City, yang kental dengan nuansa politik dan sindiran kepada aparat. Lagu-lagu dalam album ini berisikan pemberontakan di penjara oleh sebab diskriminasi rasial, peran Inggris terhadap Irlandia Utara, dan juga permasalahan yang ada di Amerika Serikat demi mendapatkan green card. Bersolo karir merupakan bentuk simpatinya terhadap perdamaian dunia. John Lennon melanjutkan kegiatan aktivis perdamaian melalui karya-karyanya. Album Imagine pada tahun 1971 menjadi tema lagu gerakan anti-perang bagi para aktivis perdamaian dunia. Melalui lagu ini, John menyuarakan secara lantang pada dunia untuk hidup damai dan hidup tanpa peperangan. Tidak ada pembunuhan, dan tidak ada yang mati terbunuh, semua hidup dalam kebahagiaan dan hidup berdampingan. Nah, itu dia yang bisa kita teladani dari sosok musisi terkenal dunia, John Lennon. Sekian video kali ini, like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.